Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian berada di Fatih Kembali hadir untuk menyebarkan Kabar terbaru Seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar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 seputar idola kesayangan kita sebelumnya kita keunggian pertama dulu bersahabatnya ada ucapan selamat dari kakak Rizky Bilat yang tentunya Kak Nova para di ya. disitu memposting sebuah postingan momen spesial ketika perayaan syukuran hari ulang tahun Lesti di Kediaman Dede LSD ya dalam tentunya postingan tersebut kita salvok banget sama ibunda dari Dede LSD yang mana terpukau melihat kekiutan dan kemesraan Leslar, persahabatnya, yang mana tentunya melihat ketika Lesti, suapin sang calon suaminya, masya Allah, luar biasa. Persahabatnya memang, romantis ini membuat semua orang pasti baper. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky. Bilar dalam postingan tersebut juga kanova, di disini menuliskan sebuah kalimat. Dan berubah ucapan persahabatnya Selamat untuk Lesti Disitu kan Alfa menuliskan Barakallah fi umrik dedek sayang berkah umurnya Rezekinya sehat terus Dilancarkan segala urusannya Dan tetap terus jadi orang baik Orang baik Insyaallah Dapat jodoh yang baik juga Amin. Masya Allah luar biasa Tentunya doa yang tulus Diberikan oleh kakak ipar persahabatnya. ya Mudah-mudahan saja Doa baik selalu dijabah mudah-mudahan kita juga sebagai fans sejati tetap kompak tetap Solid selalu mendukung mendoakan hingga men-support Lesti dan Rizky bilar dan ke kabar berikutnya para sahabat ini adalah kabar yang paling ditunggu-tunggu oleh fans seluruh dunia para sahabat ya yang mana hadiah kado dari Rizky Bilar untuk Lesti kejora diunggah saja semalam di akun Instagram pribadinya Bang bilar, yang menambah sebuah postingan mobil mewah dan momen spesial Ketika Lesti tentunya dikasih kejutan Wow, Masya Allah luar biasa Tentunya mobilnya bukan kaleng-kaleng Mobil Mercy Dan tentunya ini adalah salah satu bentuk kasih sayang cinta yang tulus dari Rizky Bilar untuk Lesti Kejora. Masya Allah luar biasa makin bangga ...dan makin bahagia mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar. Ada kalimat kaya sempanjang juga yang dituliskan oleh Abang Bilar. Selamat ulang tahun ya sayang, Ed Lesti Kejora. Semoga hadiah ini bisa mempermudah langkah kamu dalam mengais rezeki untukmu... ...dan keluarga dan agar kamu bisa selalu menyadari betapa berharganya waktu. Tetap jadi orang baik dan selalu menjadi inspirasi banyak orang. Masya Allah luar biasa, tentunya doa juga diberikan dari sang calon suami untuk sang calon istri tercintanya. kita lihat persahabat ya, selain tentunya mobil, abang Bilar juga menghadiahkan jam tangan, masya Allah luar biasa persahabatnya. tentunya kita bangga dan bahagia selalu melihat. Tentunya, dari Lesti dan Rizky, bila sahabat ya doakan mudah-mudahan yang pernikahan mereka dilancarkan, dan kita tentunya selalu menjadi fans sejati Leslar Dalam postingan tersebut, banyak sekali komentar hingga tanggapan para sahabat, Ya yakni dari akun Atta Halilintar nih. Di situ, mengomentari postingan Rizky, Bilar. "Happy birthday, Lesti! Masya Allah, sahabat, ya ada ucapan doa juga dari Bang Atta." Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun tv Fitri karlina persahabat ya. Di situ mengatakan, Alhamdulillah ikut happy, Masya Allah. Selanjutnya, Po juga ke Air Jordan X Travis Scott X Brickman, ya Bang Rizky Bilar kece, mantap, Masya Allah, ya. Luar biasa memang. Dan kita lihat juga ada komentar dari Tisa Biani, mengatakan, Selamat ulang tahun Kak Lesti, langgeng ya sama Kak Bilarer. Katanya ya, bahagia, bahagia, amin. Kobul, masya Allah, amin. Tentunya banyak sekali doa baik diberikan dari orang-orang terdekat. Mudah-mudahan rangkaian pernikahan juga dilancarkan dan disukseskan. Amin ya Robbal Alamin. Dan berikutnya, para kita lihat juga di sini ada sebuah postingan yang mana di Diego Selesi Kejora mengunggah sebuah momen spesial bersama Rizky Pilar dan mengucapkan terima kasih dengan ada Dedek persahabatnya. Terima kasih Kakak kata Dedek Lesti, masya Allah manja dan luar biasa banget ya Begitu sayang, begitu cintanya Lesti dan Pilar ya Masya Allah luar biasa. Doakan selalu, mudah-mudahan mereka juga selalu diberikan kebahagiaan. Dan kita lihat ya lagi heboh dan ramai banget nih. Tentunya ketika di guysnya Lesti ini salpok banget sama foto yang di atas Abang Bilar nih Masya Allah ini foto cute ketika di Cianjur Momen ini belum tentunya terposting dan terunggah bersahabat ya ketika Lesti digendong oleh Rizky Bilar Masya Allah luar biasa Dan kita lihat di sini banyak sekali komentar hingga respon dari para fans yakni dari akun Instagram Oh, skor Ayang mengatakan Alhamdulillah jantung masih aman Kabel ini bikin aku terhura Masya Allah persahabat, ya? Ada juga komentar lain dari SC Fitrianti underscore Mengatakan salah salvox sama foto yang di atas Mintu <tuh> Lagi heboh banget persahabat, ya. Kita perjelas aja Lihat keunggah berikutnya Masya Allah ternyata digendong oleh Abang Bilar ketika Mau mendecih anjur persahabat, ya makin bangga dan makin merasa bahagia. Unggahan tersebut diripos oleh akun Leslar Indonesia 2020. Ada kalimat guys juga dituliskan dalam postingan tersebut. Ini yang tadi minta awas aja ada yang nyuruh tak Jangan terlalu baper jadi fans. Jangan ngikutin kemauan kuyang pasti ada kalimat nanti dana abang dibully. Terus aja pikirannya gitu sampai Upin nikah. Sampai mei-mei. Jangan sampai ada... Yang tekton, jangan sampai ada yang membuli. Persahabatnya ini adalah bentuk suatu kebahagiaan dan bentuk suatu kebanggaan untuk kita semua, para fans. Alhamdulillah, tentunya kita merasa bangga melihat kegiatan kemesraan, kebahagiaan sekaligus dari Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya, kita lihat juga persahabat. Yang mana di sini momen spesial, Dedek Lesti sampai nangis persahabat ya, ketika dikasih hadiah berupa mobil mewah. Persahabat ya, masya Allah, tentunya tak kuasa menahan tangis Dedek Lesti ke juara, saking terharu bahagianya persahabat ya, dikasih oleh sang calon suami sendiri, yang mana tentunya hadiah sebuah mobil. Bukan hanya mobil saja tetapi jam tangan Rolex pun Tentunya dihadiahi untuk Lesti Masya Allah luar biasa Memang tentunya Abang Bilar tetap jadi orang baik Tetap humble dan tetap selalu menjadi inspirasi untuk semua orang Berikutnya kita lihat juga para Ada sebuah postingan yang mana ini adalah ketika momen Perayaan ulang tahun dari Kak Airin Tanu untuk Rizky Bilar. Persahabat ya, di hari ulang tahun Bilar, ini banyak sekali huru hara soal cincin yang dipakai Abang Bilar. Ternyata cincin tersebut adalah pemberian dari cici Kak Airin Tanu. Masya Allah, persahabat ya, terjawab sudah nih. Tentunya huru hara soal cincin Rizky Bilar. Akhirnya terbukti asal-usul cincin dari mana. Semoga selalu dikelilingi orang-orang baik yang menyayangi kalian. Persahabat ya, Bismillah sehat-sehat Lesti, sehat-sehat Rizky Billar semoga dilancarkan sampai hari nanti amin ya robbal alamin ke kabar berikutnya kita lihat juga bersahabat yang mana di sini ada sebuah unggahan juga yang mana momen spesial juga ketika di base camp Rizky Billar di lokasi syuting bersahabat ya terpampang jelas begitu foto Lesti dan Bilar, masya Allah luar biasa bersahabat ya foto aja terpanjang di ruangan Basecamp Abang Bilar, sahabat ya Begitu sayang, begitu cintanya kepada Lesti Mudah-mudahan saja menjadi calon imam yang baik Untuk sang kejorah kita Postingan tersebutlah diri post oleh akun sendal putih Bilar Kalimat caption juga dituliskan dalam postingan tersebut Di Basecamp dipasang sebuah foto di figura cantik Yang ini bukan ya Masya Allah Pastinya bersahabat ya doakan terus support terus untuk Lesti dan Rizky Bilar dan berikutnya persahabat ya kita lihat juga di sini ada sebuah postingan yang mana ini adalah jam Rolex yang dihadiahi dari Rizky Bilar untuk Lesti kejora persahabat ya kita lihat untuk harga masya Allah 176.472.000 rupiah masya Allah tentunya jam tangan dedek harganya bukan kaleng-kaleng ini Rolex asli masya Allah luar biasa persahabatnya tentunya makin bangga makin bahagia selalu mengidolakan Leslie Bilar yang selalu menginspirasi yang selalu mencontohkan yang baik persahabat ya untuk kita semua dan ke kabar selanjutnya di hari bahagia Lesti Di hari kebahagiaan kita semua Untuk mereka ulang tahun Lesti kejora, ya Ada saja Orang yang tidak senang dan syirik Kepada Leslar Kita lihat aja, Ini ada sebuah postingan Harga mobil yang dihadiahi Dari Rizky Bilar untuk Lesti para sahabat, ya. Tentunya harganya sampai 2 miliar rupiah Masya Allah Tentunya, tabarakallah. Mudah-mudahan berkah terus untuk rezekinya. Rizki bilang, dan kita lihat bersahabat ya ke slide berikutnya, yang mana ada sebuah, tentunya, unggahan kalimat yang tidak menyenangkan kita semua sampai keluarga Lesti di tag tagmi bersahabat, ya, Abeni, Mamah Redi, dan Ayah Kejora. Ini sampai di tag namanya, ada sebuah kalimat di sini yang menyudutkan. Um, <tuh> Ngomongin bacakan para ya ternyata ujung-ujungnya cuma endorse, mobilnya juga bukan mobil sport untuk cewek. Tapi mobil untuk kerja, mobil cowok, gak niat banget kalau memang mau kasih hadiah mobil harus yang sesuai dengan gayanya, yang mobil sport khusus cewek. Kalau gak niat ya gitu, cuma endorse biar dapat untung. Lihat gak mobil Aurel, mobil sport cewek yang benar-benar real dikasih dengan tulus ke Aurel bukan endorse ke dia. Lesti disuruh kerja Rodi Tapi yang dapat untung sendiri Sibi Juga dan nanti mengamankan Hartanya sendiri Astagfirullahaladzim Lagi-lagi ya. dibandingkan dengan artis lain Yang tentunya artis kita adalah Artis yang tentunya kita banggakan Harus dihujat kembali persahabatnya. Padahal tulus tentunya niat dari Rizky Bilar itu sendiri ya. Dan kita lihat ada Sebuah kalimat caption juga dituliskan Dalam postingan tersebut Gila, haha, niat banget nih akun sampai ngetek keluarga Dede bilang mobil endorse Astagallah, baru tahu itu merek Ada yang endorse, WKWKWK Udah kayak artis Hollywood gua <laughs> Memang para sahabat Ya ini tentunya asal Ngomong, tentunya Mobil itu endorse, padahal mobil itu Tulus hadiah murni Dari Rizky Bilar untuk festival para Ya postingan tersebut juga telah diunggah Atau direpost oleh akun Solihadot Nyufthahu Kalimat caption juga dituliskan dalam postingan tersebut. Aduh, si Oni, makhluk Dajjal rupa manusia, begonya kok kebangetan. Mana ada endorse mobil, harga segitu. Memang, tentunya akun ini selalu meresahkan, selalu membuat owner dan selalu menyudutkan Rizky Bilar yang terutama, para ya, di sini kita lihat juga banyak sekali tanggapan, komentar, hingga respon dari para fans, yakni dari akun Instagram. Setia.eway mengatakan, biasa min tukang fitnah yang punya penyakit hati pada kepanasan melihat orang lain bahagia dan sukses. Tuh. Ini adalah respon yang sangat positif sekali. Tentunya kita doakan yang terbaik saja, tetap kompak dan solid mendukung Leslar. Dan kita masih menunggu kejutan selanjutnya, persahabatnya. Mudah-mudahan ada kabar baik selanjutnya kita dapatkan. Tetap pantengin channel ini, tetap stay tune, persahabat, biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Bikin ini informasi dan kabar terbaru pagi hari ini. bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.